Well guys, balik lagi sama gua Wirman di channel kita yang Sekarang lagi-lagi ngomongin gitar kenapa karakter sekarang gua lagi mau gimana ya? Jadi banyak komen-komen di YouTube gua maupun di DM kalau Bang, lu kenapa nggak main Minecraft lagi, Bang? Bang, kapan lanjutin series Minecraft bang? Jadi di disini sebenarnya gue tuh lagi nggak terlalu pengen main Minecraft sebenarnya. Gue belum ada mood dan belum ada semangat untuk lanjutin Walaupun sebenernya gue main-mainin Tapi untuk di ini kayaknya hmm, belum gitu ya Cuman di sini sekarang kita akan mereak Sesuatu yang berbau Minecraft juga Sekalian nungguin mood gue Supaya nanti bisa bikin video Minecraft Kita juga ngelihat Minecraft Build Kita akan explore IG dengan hashtag Minecraft Build Kita akan melihat bangunan-bangunan apa aja Yang dibuat sama orang-orang Dan bikin gue iri Menurunkan self-esteem dan akhirnya ya kita nggak bikin videonya nggak nggak bercanda jadi di sini kita akan mencari referensi supaya nanti pas kita lagi main oh kita juga udah punya pengetahuan lebih gue akan buat secara lebih bagus langsung aja kita search ya oke okay, jadi ini masuk ke ig gue ya di bagian explore sore ini banyak Koreanya karena gue buat twice jadi ya kalian bisa lihat di sini tuh aduh jom cakep banget oke okay, guys okay, skip skip skip next check ya di sini kita akan mencari hashtag Minecraft buildnya ya nah ini adalah salah satu contohnya uh lihat tuh keren banget sih Mining Entrance with a few machine siap jadi setiap nanti ada mining tempat yang lo akan menjadikan tempat mining lo ubah dulu tempat bagian depannya tuh jadi kayak gini enggak aduh gimana ya bagus sih cuman rindut banget anjir keren keren keren udah kita langsung aja ke Minecraft Builds Monkey House Rumah monyet gila ini dia pakai apa aja ya? Ini pakai dari kabel stone dijadiin stone dulu, abis itu digabung-gabungin pakai ton cutter kalau nggak salah. Ya jadi seperti ini, anjir terus bagus banget parah. Chinese gate dia pakai apa ini anjir? Ini apa yang warna hijau ya? Oh, oh oh ini yang warna hijau tuh yang bikin si temple yang buat bangunan si temple. Aduh gue lupa namanya apa tapi kita belum ke si temple ya guys. Jadi nanti abis ini kita akan ke si temple. Tenang aja tenang. Gue akan lanjutin cerita gue, gue nggak akan putus. Tenang aja. My ultimate Wolfar From Minecraft Hardcore pura wah ade. keren amat ya. Clothing Store gila di Minecraft ada dong tempat jual baju lagi, tapi bagus juga ya. Itu gua itu gua gak tahu di bagian atasnya terbuat dari apa, kayunya tuh gua nggak tahu. Ini kayaknya resource pack lagi yang gua juga nggak tahu. Ini ada baju-baju ini kayaknya nggak mungkin, ini kayaknya nggak mungkin beneran deh. Ini pasti ada editan, editannya nih gua yakin. House in Water gila dia bikin semacam rumah di atas air yang sekelilingnya air untuk tepatnya dan ini lebih bagus daripada mercusuar gua sih yang kotak <laughs> kotak ke atas gitu aduh ini lebih bagus oleh karena tuh kayak lebih ada pakai fans ada pakai kayu ini gua lupanya apa ya bioret mungkin gitu ya atau andesit ya gua nggak nggak terlihatan kalau dari sini cuman itu gua jarang banget pakai sih itu jarang banget pakai seat gitu-gitu sih ternyata bisa jadi bagus bagusan aja <laughs> A snow and Ice Desert Temple nih gue yakin bikinan orang ya Gak mungkin ini dia Minecraft ngegenerate ini tuh gak mungkin jadi di sini tuh Desert Templenya dia pakai kayaknya harusnya sih snow ya snow block ditambahin ice blue gila dia bikin serupa replikanya dari Desert Temple cuman ini versi esnya aja pakai torch juga yang dari apa namanya, nether ya eh? wih, amazing tutorial dari yang tadi yang kecuman cuma begini, jadi temple bridge oke, okay, jembatan, tapi versi yang lebih bagus kayak kuil gitu, gila ini aduh, keren banget sih <laughs> aduh, gue gak bisa bikinnya kayak begini sih fix book. kita lihat tutorialnya ya siap 41 blok, gak tahu itu apa, batunya gak terlalu kelihatan. buset, dari nomor satu ke nomor 2 ini sangat kompleks ya ini secepat ini harusnya, ini apa ini gue perlu tahu ini ada terdiri dari apa aja, pasangan gimana dari nomor satu sampai nomor 2 itu terlalu terlalu jauh tuh nomor 2 3 itu cuman tipis aja cuma ditambahin apa ya lu lu ah dari nomor 1 sampai nomor 2 itu harusnya lebih breakdown lagi tapi oke okay lah bagus oke okay, siap siap kagak ngerti kagak bisa nah ini ini ini sekarang ini ada video nih kita buka ya starter cap house ya ini siap orang pasti akan melakukan hal seperti ini di hari pertama ya di minecraft ya dia akan gali supaya lebih gampang dibanding lu cari bahan untuk jadi rumah yang ke atas mendingan gali ke bawah siap bahan-bahan itu tuh di awal dari mana Gua tau bisa dapat aja ini, ini pasti setelah beberapa lama main aja tuh ada picture frame gak mungkin langsung bikin kayak gitu ya tapi idenya untuk bikin cave supaya nanti lu misalnya tempat mining baru butuh cave ya ini bagus gitu ya bisa lo pake Wah gila pemandangannya keren banget sih, rumah terus ada jalan setapak, aduh jalan setapak ini sih yang PR banget anjir Susah nih bikinnya nih. terus ada tangga ke atas, wah aduh sebenarnya di bukit rumah gue juga ada tuh ya di bagian belakang tuh untuk bisa dipakai Cuman kejauhan masih belum tahu gue mau buat apa, kalau oh, ada video lagi nih video, satu menit bahkan gue gedein aja deh. ya pakai shader juga ya ini semua tuh kayaknya pakai shader jadi amat ya terlihat lebih bagus gila detailnya nggak ada obeng nah itu gua nggak tahu tuh gimana caranya tuh bikin kayak gitu ada yang bisa kasih tau gua nggak <laughs> cara supaya bikin sinematik gitu loh kameranya kayak terbang Karena bukan berarti, karena kita tuh gak mungkin kreatif, motor sih terbang karena nanti ada kayak gue mau bikin time lab, saat gue, saat gue bikin jadi kamera terbang tapi gue kelihatan the flexing, ya yeah, ya yeah, bagus, bagus, bagus, ampun, ampun, ampun. Small tree tutorial coba kita lihat. Fans, tunggu. Kok dia bisa gerak tadi itu ya? Dinner gak tahu gue apa itu gue gak tahu. Ya, ya, dimasukin terus Biar jadi Oh, biar ngumpul Kayu-kayunya nanti di bawah tuh ngumpul Jadi kotak gitu loh, karena banyak dari Siap ya Ini sampai sampai kapan ini? Sampai kapan? Sampai nge-like dong videonya Oh, udah-udah-udah nih Siap Kan, bener kan? kayunya jadi gak kotak biasa tapi eh pohon siap aduh kepikiran aja orang mikir lah <laughs> jadi ternyata ada orang yang berpikir juga sama kayak gue yaitu bikin chest supaya yang gede banget itu jadi rumah gitu sayangnya gue dijadiin tempat chest juga dalamnya ya kan perlu dia disini lebih bagus jauh lebih bagus dari gue Oh, kalau hujan kena, tuh ya di bagian bawah situ tuh, aduh, itu hujan basah. Terus pintu masuknya di mana? Pertanyaan gue mungkin di sebelah sana kali ya. Ayah, ayah, udah terbang kali deh. Kreatif banget, agak-agak tau. Siap, oke, okay. <laughs> siap, oke. Okay. Oh itu terhitung lava ya yang siap. tetes siap tetes-tetesnya itu terhitung lava cuy air juga dong itu bukan cuman animasi ternyata bener oke okay. the more you know <laughs> <laughs> Minecraft with RTX be like mungkin itu kan cuma jadi satu-satunya bentuk bulat ya di dunia Minecraft. <laughs> Aduh relate, bro relate <sighs> tiba-tiba jadi meme reaction ya tapi nggak apa-apa itu tadi bagus setiap anjing gue mati ibaratnya ya eh, terima lah gitu kan terima yuk bisa yuk itu pasti cuma salah satu anjing doang kan dari sekian banyak anjing yang lu tangkap gitu untuk pelihara tapi gak bisa terlalu lucu anjing. wah oh, anjas ini kalau kalian main Minecraft dan mau as ya ibaratnya ini pemain yang hanya relate dengan memainkan dua game itu ya kalian akan relate. Tapi keren banget tuh dia pakai gelas yang warna ungu di atasnya biar kelihatan dari atas juga dalam-dalamnya. Tapi tetap kalau dari atas tuh kelihatannya karakter dari Moongas ya karakter warna ungu yang uh -huh. sudah mati karena nggak ada kakinya. Uih, keren banget cuy Wah oh ini ini, ini gue nggak tahu cara bikinnya kayak gimana nih yang longrot ini terus dia pakai enchain ini kaca gue gue nggak tahu dapet dari mana nih kaca kayak gini ini apa ya lupa ini biasanya jadi karpetnya mau orang-orang ya. selain karpet yang di sebelah sini siap akuarium ah, dalam rumah siap siap siap nggak bisa Wih The Amethyst generation looks just like a real one Take. Keren ya eh? Jadi nanti itu di update berikutnya Mungkin, gak tahu sekarang udah update apa belum Tapi ya, akan ada yang namanya Amethyst atau geot atau hal-hal lain lah Jadi kan ada cave update kan Jadi di dalam cave itu pasti lebih bagus lagi Nah ini salah satunya kristal crystal warna umum ini Dan genera itu sama dengan realnya Mojang some research. Oke, ini mau buat gerbang menuju Netral. Gue gak tahu itu di belakangnya apa Buat apa maksudnya? Oh, jangan bilang ini bisa dibuka. Nggak tahu deh, benar. Kita tunggu aja nih. Apa akhirnya nih? Nah iya nih mati, matiin nyala, mati nyala. Wah benar. Tapi nggak tahu deh, kalau lu matiin nyala pintu sebelah sini, pintu sebelah sana tuh bakal tetap satu tempat itu aja, atau bakal banyak-banyak banyak pintu ya? Gue nggak tahu dah. Mind in the heart of the sea. Siap. Di bawah laut <laughs> ada supi bawah air. Kita bikin tempat mining. Jalannya gimana tuh kalau ada air aja? Di, di studio tuh kehabaran tuh dedication. gua nggak tahu ini mau bikin apa. gua lihat dulu aja. Oke, okay, slime terus Trident ditancap-tancapin. <laughs> Gila ah, ah, ah. ah. ah. banget gua nungguin lama, -lama. Cuman buat ngelihat the ridden turun aduh. <laughs> Me on my first night in Minecraft be like. Relate. Gua rasa semua orang pasti akan ngalamin hal yang Oke okay, guys segitu dulu konten gue kali ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Mood gue sudah mulai kembali ya untuk main Minecraft Jadi setelah ini mungkin gua akan main Minecraft Dan gua akan lanjutkan Minecraft survival story gua yang sudah lama tidak dimainkan Jadi tenang aja, abis ini gua akan mainin Ditunggu aja di next video Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton Gue Wyrman, keep locking headbanging Peace out, exclaim forever Jangan lupa beli SK69 Official Langsung aja cek IG nya IG SK69 Official Let's go boom Bye bye